Dalam sebuah dongeng, putri duyung adalah makhluk air dengan kepala dan tubuh, dan ekor menyerupai ikan. Mitos ini disebutkan di seluruh dunia, yakni Eropa, Afrika, dan Asia. Sebuah video aneh telah viral di internet lagi. Rekaman itu menunjukkan sesosok Putri Duyung yang berenang di kejauhan Beberapa orang menyebut itu mungkin hanya seseorang yang mengenakan kostum murah untuk menghasilkan video yang berkualitas tinggi Jadi, apakah ini putri duyung asli? Seorang narator video menguji kandang bawah laut yang baru dia beli. Rekaman video sebelah kiri adalah percobaan pertama. Dia merasakan sesuatu di belakang dia Jadi, apakah Putri Duyung itu memang nyata?